wasana sore hari ini bareng alas kami sick ya yang maksudnya langsung didokumentasikan langsung bersama print shooting ataupun anton print shooting untuk Anda semuanya oke aja pata abi bala saya <Sing> tak ambil nih aja pata abi bala saya tak ambil nih aja pata abi bala saya tak ambil nih di atas kaki Tangan di atas, kaki-kaki di bawah Tangan di atas, kaki-kaki di bawah Tangan, -tangan di atas Oke, okay. are Bomma se kallala bomma se kallala bomma se kallala bomma se bomma se kallala bomma se kallala bomma se kallala bomma se kalau menangis hati pilu ini sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau kunanti. hanya kau yang aku sayangi Ateh sebab mati bukan masukin hati bukan negara banding bersedih Cinta seti, Hanya satu untukmu Ku percaya padamu ku menunggu Demi ku berpisah Meski senyata wagi tetap akan bersyuk. tak terkari yang ku akan tetap abadi sampai akhir masa kau nanti hanya kau yang aku sayang Tak kasih kau bersedih Minta kututin Ada satu putihmu Berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air mata berlinang. bukan kembali kepada dirimu, sejamu takkan akan Hanyalah dirimu, satu satunya yang ku sayang takkan ter mati sampai mati setiap kata terkati. Oke kembali ke MD. Ya baik terima kasih kepada untuk Sobat Muda Mudi atas bersamanya.